Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam sana baik-baik aja. Setiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gua buat balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan hor kalian. Sorry banget nih guys karena kemarin sempat nggak upload cukup lama karena gua lagi sakit. Tapi syukurlah sekarang udah pulih, udah sehat dan udah bisa ngonten lagi. Dan hari ini gua masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan super creepy yang terekam pas live streaming. So, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ada seorang cowok bernama Marvin yang mengupload sebuah video yang Doi rekam sendiri di rumahnya. Doi cerita kalau selama Doi tinggal di rumah itu sama sekali gak pernah ngalamin kejadian aneh. Tapi sejak neneknya meninggal beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba Doi itu ngerasa kalau rumahnya jadi aneh. Dan gak sama kayak dulu lagi. I love mm him. I it. She ain't funny, man. tiba-tiba ada sebuah mainan milik keponakannya yang bernama Alvin bisa menyala sendiri. Padahal si Marvin ini bilang kalau Doi bener-bener sendirian di rumahnya malam itu. Awalnya Doi itu mikir positif aja ya, mungkin keponakannya emang mau ngeprank dia. Mungkin mau nangkut-nangkutin gitu. Tapi pas Doi liat di sekitarnya, di situ beneran gak ada orang, sampai ke garasi. Dan pas Doi balik lagi, tiba-tiba lampu gantung yang ada di atas meja makan bisa goyang sendiri. Otomatis Doi ini langsung kabur karena kaget ya. Nah, di video Doi yang lain, Marvin tuh baru aja beli Xbox. Dan pastinya Doi itu langsung nyobain fitur-fitur baru yang ada di Xbox-nya itu ya. Salah satu fiturnya adalah night vision camera. Dimana kamera Kinect Xbox itu bisa menangkap gambar meskipun dalam situasi pencahayaan yang gelap total. Dan coba deh perhatiin video yang ini baik-baik. Hey you guys! Uh, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just uh, found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it's just it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. Um, I, they, I don't know if they have an app for this or whatnot, but uh, they also have this uh, version of the camera. I've, I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then uh, back to the dark, as you can see, all you can see is my Xbox controller. And my it's actually you know pretty cool feature for the Xbox Connect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. Pas Marvin nyalain mode Night Vision di Xbox-nya, di ujung ruangan di belakang Marvin, di situ kelihatan ada sesosok bayangan berwarna putih yang berdiri tinggi banget di belakang meja makan. Doi juga sempat ngubah-ngubah lagi mode kameranya, tapi pas balik lagi ke mode Night Vision, sosok yang tadi itu udah nggak ada. Udah ngilang, guys. Padahal jarak video yang tadi itu singkat banget dan sama sekali nggak dipotong. Marvin juga sempat cerita, kalau di ujung ruangan situ dulunya adalah tempat favorit neneknya semasa hidupnya untuk menjahit. So, apakah sosok yang tadi itu adalah arwah dari nenek Marvin yang Doi kira selama ini? Atau mungkin justru sosok lain? Seorang live streamer bernama Cuyoya hampir setiap hari live streaming di channel Youtube dan juga Twitch-nya. Nah, suatu hari pas Doi sedang live streaming, tiba-tiba Dok itu mendengar ada sebuah suara yang cukup keras yang bersumber dari belakangnya He's not coming guys. Frog's not coming. Oh no. What? Oh my goodness. <laughs> Alright. How many people that hello. Setelah kejadian yang tadi, cuy cerita kalau itu cuman vakum cleanernya aja yang tiba-tiba jatuh ke lantai tanpa sebab yang jelas. Padahal hari itu di dalam apartemennya cuman ada dia sendirian, gak ada orang lain. Dan gua nggak tahu ya kalian sadar atau nggak. Di video yang tadi, tuh sempat rekam ada sebuah penampakan. Coba deh, sekarang gua pengen lu perhatiin baik-baik ke arah bagian sebelah kiri. Persis pas Cuyoyani lagi asing ngobrol-ngobrol sama audiensnya, tiba-tiba di situ nongol sesosok bayangan berwarna hitam yang mengintip dari ujung kiri frame. Sosok itu muncul bentar banget dan berjalan masuk lagi dan menghilang. Streamer ini sama sekali gak tahu ya, apa itu dan siapa itu? Karena seperti yang gue bilang tadi, Doei sedang sendirian saat itu. Di video yang berikutnya, Doei sempat ngupload sebuah video yang ngejelasin tentang kejadian hari itu. Perhatikan baik-baik. Okay, so right over here is where he was caught. Um, uh, here's the little hand vacuum that kind of just went like that. Probably a little softer, but uh, that's roughly what it seemed to be. It was right here on the floor, so that's nice. Also here's the stairs going up, and uh, here I will, uh, I'll go up them just so that you uh, you all know what it sounds like. Try, bro. Trust me. Jadi, doi coba buat jelasin ke viewersnya. Kalau hari itu tuh nggak mungkin ada penyusup yang tiba-tiba masuk ke dalam apartemennya, karena kalau misalkan orang itu masuk lewat tangga kayu yang ada di belakang situ, tangga itu bakalan bunyi kalau diinjek. Pastinya doi bakalan notice dan sadar kalau misalkan ada orang asing yang masuk ke dalam apartemennya. Tapi di video itu, doi sama sekali nggak notice dan nggak denger apapun, apalagi suara kaki. Jadi, streamer ini lebih percaya kalau bayangan hitam yang nongol di videonya tadi itu adalah sebuah fenomena paranormal yang gak sengaja terekam pas Doi sedang live streaming. Zoom. So, video ini adalah rekaman dari Zoom Meeting yang dilakukan oleh sekelompok orang di sebuah perusahaan di Filipina. Mereka rencananya tuh mau meeting online untuk sesi pelatihan. Tapi justru malah ada sesuatu lain yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. Naman sih, naman, Mayubang gitakel na modules Deras, ano, Sa trailhead na na Naidake nila. So, guys, It's already 12pm. You may join Vince Sa Google Meet na link Sa calendar invite, And, Lul, Lul, Lul, Lul, Lul, Lul, Lul, age. Hoy nakita sa likod nimo. Maunya na lang. Dito man. Wait, dira. ni I agi or sa or legs. Murag kita gita, gitaas. Ada sesosok bayangan berwarna putih Yang bentukannya tuh mirip kayak tangan Atau kaki Yang bangkit dari bawah Dan bergerak dengan sangat cepat Di belakang salah satu cowok Yang ikut di sesi zoom meeting ini Saking kagetnya Si instrukturnya itu sampai misuh, guys. Sampai ngomong kotor dan Doi secara refleks langsung matiin mikrofonnya. Karena Doi itu bener-bener shock dan sama sekali nggak percaya dengan apa yang Doi lihat. Terus otomatis Doi itu ngasih tahu ke cowok yang tadi dong kalau di belakangnya barusan ada bayangan putih-putih yang lewat. Dan si cowok ini ngasih lihat pakai kamera webcamnya kalau di kamarnya itu nggak ada orang lain selain Doi. Doi bener-bener sendirian malam itu. Terus si cowok ini justru malah cerita kalau fenomena kayak gitu tuh udah nggak asing lagi buat doi. Doi dan juga keluarganya itu cukup sering ngeliat ada penampakan yang diklaim sosoknya tuh mirip kayak anak kecil yang berlarian di sekitar rumahnya. Dan kalau ngeliat dari ekspresi orang-orang yang ada di sesi Zoom Meeting ini, jelas kalau video ini bukan video settingan atau video prank ya. Yudas. Ada seorang bapak-bapak yang lagi asik main game di komputernya. Terus tiba-tiba di tengah-tengah video do itu disamperin sama anak balitanya. Gua sendiri juga nggak paham sebenarnya mereka itu lagi ngobrol apa. Tapi bapak ini tuh sempet noleh-noleh beberapa kali ke belakang. Dan pas satu momen di mana do itu lagi noleh ke belakang, tiba-tiba do itu notice kalau ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Perhatikan baik-baik. He He's not catching ball with you? Yeah. You play ball? Awalnya, kulkas di belakang bapak itu ngebuka sendiri. Dan persis pas anak perempuannya datang, dan bapak itu noleh lagi ke belakang, kulkas itu nutup lagi. Otomatis Doi kaget kan? Awalnya sih Doi kira mungkin ada tikus atau apalah dan semacamnya, yang sekiranya bisa nyebabin pintu kulkas itu bisa ngebuka kayak di video yang tadi. Tapi, pas Doi coba buat deketin dan ngecek ke arah kulkas itu, tiba-tiba kulkas itu bisa ngebuka lagi. Dan di momen ini, otomatis Doi langsung panik, Takut dan putar balik arah menjauh dari kulkas yang tadi. Kalau ngelihat dari ekspresi orang-orang yang ada di video ini sih, kayaknya video ini legit banget ya. Tapi real or fake? Gimana menurut lo? Thank you guys. As always ya, gua tuh selalu save the best for the last. Karena gua selalu appreciate buat lo semua yang nonton sampai video terakhir ini. So ada seorang youtuber gaming dari Italia bernama Fancy. Dan beberapa waktu yang lalu, ada salah satu video Doi itu yang heboh dan viral, guys. Bahkan, video itu sekarang udah ditonton lebih dari satu juta kali. Fancy ini, selama Doi bikin channel YouTube, sama sekali nggak pernah upload konten yang berhubungan dengan paranormal. Karena Doi mengklip sama sekali nggak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang begituan. Tapi, suatu hari pas Doi lagi recording buat bikin konten YouTubenya, tiba-tiba Doi itu ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Perhatiin baik-baik. Bene, ma direi che possiamo passare al prossimo livello di Damor Fancy 3 Proviamo ragazzi, sono curioso di vedere quello che accadrà Dobbiamo scaricare la canzone Ok ragazzi, fermi un secondo Ho sentito un rumore fortissimo Ma io sono a casa da solo Spero sia il vento ma non credo visto che io chiudo sempre tutto perché altrimenti ci sarebbero casini mentre registro No, non è possibile. Ragazzi No adesso vi devo far vedere No video raga non è possibile Allora ragazzi sono andato a controllare cosa potesse essere il rumore stiamo un attimo calmi c'è la luce del bagno accesa vi giuro io sono a casa da solo non so se lo potete vedere stavo registrando ho sentito il rumore della porta chiudersi e c'è la luce accesa raga non sto scherzando allora entro Raga sto tremando vi giuro Allora come potete vedere non c'è assolutamente nessuno qua dentro Perché c'è la luce accesa e la porta sbattuta Raga vi giuro sono a casa da solo e tra l'altro c'è la finestra chiusa Quindi non può essere stato di certo il vento Per cui non so come sia possibile che la porta si sia chiusa da sola E si sia accesa anche la luce da sola. Cioè, io vi giuro, ho spento tutto, ho chiuso tutto, proprio perché dovevo registrare. Facciamo finta di nulla, diciamo che è stato il vento, anche se era tutto chiuso. Ok, ragazzi, rieccoci. Non so cosa sia successo all'improvviso la porta del bagno. Senti... Ragazzi, no, vabbè, giuro, adesso mi sto cagando in mano, però veramente. Raga, sto tremando. Sta succedendo qualcosa di strano e non sto scherzando. Ragazzi... La porta l'avevo chiusa. Raga, si poteva vedere prima che ho chiuso la porta quando sono entrato. No, raga, vi giuro. Che cavolo sta succedendo? Ci ha sbattuto a caso. Ma poi con quale violenza? No. No, ragazzi, dai, ma non scherziamo. Ragazzi C'è la luce accesa di qua Ragazzi era spenta prima L'avete potuto vedere Sono passato da qua ed era tutto spento No ragazzi ma non scher... Cioè... Perché c'è la luce accesa qua? Vi de... BG... No ragazzi sto impazzendo Ma che cavolo sta succedendo? Raga vi giuro non lo sto facendo apposta Raga sto tremando da morire Non so se si vede Ok ragazzi Via io non ce la faccio Quando succedono ste cose prendo... E me ne vado assolutamente Adesso mi vesto Vado in macchina perché mi sto cagando in mano Non so quello che sto facendo Sto impazzendo raga No ragazzi No ragazzi vi, Raga vi giuro su quello che volete Si vede Ragazzi Ragazzi si sta muovendo Via Via assolutamente Non me ne frega nulla Alexa buonanotte Ma va a cagare non mi interessa Tiba-tiba di tengah-tengah video, Doi itu ngedengar ada suara pintu yang dibanting. Dan pas Doi cek, ternyata itu adalah pintu kamar mandinya yang bisa nutup sendiri. Dan gak cuman itu, lampu kamar mandi itu juga bisa menyala sendiri. Setelah kejadian yang tadi, Doi itu masih mikir positif dan balik lagi ke kamarnya buat lanjutin bikin konten YouTube-nya. Tapi tiba-tiba, gak lama kemudian pintu kamarnya kali ini yang bisa ngebanting dengan lebih keras lagi. Bahkan lu bisa perhatiin sendiri ya, ekspresi kaget Doi itu bener-bener syok dan Doi sampai lompat dari kursinya. Otomatis setelah kejadian yang tadi, Doi itu jalan keluar kamarnya buat ngecek. Dan kali ini lampu kamar tidur yang ada di sebelah ruangan kamarnya itu bisa nyala sendiri. Padahal beberapa saat sebelumnya sempat rekam, kamar itu lampunya mati. Selain itu, Doi juga mendengar ada suara-suara dan pas Doi masuk ke dalam kamar itu, ada kursi goyang yang bisa gerak sendiri. Di momen ini Doi udah ngerasa nggak kuat, dan otomatis Doi langsung buru-buru cabut keluar dari rumahnya. Tapi, pas Doi keluar dari rumahnya, kamera yang ada di dalam kamarnya itu masih ngerekam. Dan di momen ini, kamera itu berhasil ngerekam sesuatu yang lebih creepy. Ada sesosok bayangan berwarna hitam dan putih yang berdiri persis di depan pintu kamar vency bayangannya itu agak transparan ya dan bayangan itu cuma nongol bentar banget abis itu Doi menghilang lagi di kegelapan vency sama sekali nggak tahu itu sosok apaan dan sampai sekarang ini fancy itu masih nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu dan sosok apa yang terekam di videonya kemarin Oke okay Guys video kali ini.